Begum. Kenapa begitu Pak Ustaz? Masih pula ada di atas semua orang Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Panitia ini sudah siap semuanya Di sana dibuatnya pula ada itu layar monitor Ada semuanya sudah siap Maka tidak ada lagi halangan untuk melihat dan mendengar Yang ujung sana, suara saya jelas? Kalau yang jelas, angkat tangan kanan Turunkan kanan, naik tangan kiri. Turunkan kiri, naik tangan kanan. Udah cukup, jangan lama-lama bata kipiah. Mana kotak tadi belum turun juga? <lacht> ya. Sudah. Ya, ya. Dari pagi tadi. Ya. Itu lah orang ya ini, ya. Ya, Nanti Insya Allah diumumkan. Ini apa gunanya jam ini, Pak Ustadz? Jam jam jangan deh. Masih kita tengok jam nih. Oh, Mau dilelang orang nih jam. Ah. Bukan jam sembarangan. Ada yang baru. Ada gambar kupu-kupu. Astagfirullahalazim. Apa orang ngambil fotonya? Ada pula tangan Abdul Somad di sini? Asya Allah, sabar, sabar, sabar. Berapa lama dijual jam ini? Tapi ya, nanti pasti tanya Apa isi ceramah? Ustaz tadi? Entah jam ini untuk pembebasan tak ada seperak untuk Abdul Soman seperak Arab, tak ada semuanya dipakai untuk pembebasan mudah-mudahan ini menolong kita nanti di alam kubur terang kubur alam barzah kita duit kita tak dibawa mati, mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar tinggal Allah subhanahu wa ta'ala akan dengan kejiwa, Allah mana pak protokol Hah? 3 juta kenapa murah kali jual nah, pakai jas ganteng ini ya. 3 juta lagi. tapi tak apa untuk buka harga pertama Hah? 3 juta angkat 3 juta